Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat bertemu kembali di channel kami Pada siang kali ini kami akan menawarkan satu lokasi Tanah perumahan yang terletak di kawasan Sukalarang Samping pabrik GSI Cimangkok Dengan luas tanah 2,5 hektar, sertifikat hak milik dijual lengkap dengan PT-nya dan juga izin. Fasilitas yang kami tawarkan, lokasi ini sudah dibangun jembatan TPT, turap. Drenase cut peel, Rumah contoh tiga unit Baru pembangunan 60% Dan juga sudah ada Titik sumur Bor Artesis 4 titik Aktif 3 titik Yang satunya tidak bisa digunakan Lokasi Sangat indah sekali ya Kelihatan kan, tuh di eh, kanan kiri sebelah utara itu kan, kelihatan langsung menghadap ke Gunung Gede Pangrango, sebelah selatan langsung menghadap ke Gunung Sabak, ketinggian MDPL 930 meter dari permukaan laut lokasi yang sangat-sangat bagus jadi konsepnya perumahan semi pila karena terletak di atas ketinggian ya bagi teman-teman yang punya kerabat atau misalkan punya bos-bos besar yang usaha di bidang perumahan saya menawarkan tanah yang sangat menjanjikan ini tanahnya datar ya datar udah berbentuk kapling Ini 100 meter dari belakang pabrik GSI Dan di atas lokasi ini pun ada perusahaan lain yang menampung karyawan lumayan cukup besar Dan juga dekat dengan kawasan pemukiman warga Mungkin sekian rekomendasi dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Pada siang kali ini saya menawarkan lokasi ini Mudah-mudahan ada jodohnya Ada rezeki kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat beraktivitas kembali